bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu ataupun mencari pengetahuan untuk bekal kita di hari yang akan datang. Baik pada hari ini kita akan coba membahas masalah tentang kegiatan perusahaan. Oke. Okay. Nanti apa, apa kaitan kegiatan perusahaan dengan akuntansi? Tentunya akan banyak sekali ke, apa namanya e, keterkaitannya. Dalam hal kegiatan perusahaan kira-kira apa saja kira-kira yang Anda ketahui tentang kegiatan perusahaan? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau di perusahaan dagang, penjualan dan pembelian, Pak, biasanya. Oke, pembelian dan penjualan. Selain itu, kira-kira ada, ada yang lain nggak kira-kira selain pembelian dan penjualan? Menerima uang dan mengeluarkan uang Oke okay, menerima uang dan mengeluarkan uang Ini tentunya kemarin sudah kita bahas pada saat kita Membahas pada pertemuan yang ketiga atau yang kedua ya kemarin ya Yang kita berbicara masalah jurnal Oke okay, tentunya itulah kegiatan perusahaan yang pertama adalah menerima uang Menerima uang ini tentunya perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, pastilah dia menerima uang. Pertama sekali dia didirikan adalah dari mana dia mendapatkan uang. Ada yang tahu? Dari penjualan, Pak. Pertama kali dia berdiri, kira-kira dari mana dia mendapatkan uang? Hmm? Modal pemilik perusahaan. Oke. Tentunya dari si pemilik perusahaan. Oke. Okay. Bukan bukan bukan modal si pemilik ya, tetapi adalah dari si pemilik perusahaan. Nah, uang yang diserahkan kepada perusahaan tersebut bukanlah uangnya si pemilik, tetapi sudah menjadi uangnya si perusahaan, si perusahaan, di mana nanti perusahaan tersebut akan mengembalikan lagi kepada si pemilik. Maka kita katakanlah itu sebagai mo modal. Oke. Okay. Nah, dalam hal artinya di sini dengan kegiatan perusahaan ini dengan akuntansi apa kira-kira keterkaitannya? Tentunya setiap apapun yang terjadi dalam perusahaan tersebut yang berkaitan dengan uang, yang berkaitan dengan transaksi, maka ada kaitannya dengan akun-akun. Akan ada kaitannya dengan akun akun di mana dalam hal akun ini adalah sebagai alat kita untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut. Oke. Okay. yang Bapak katakan tadi pada saat perusahaan pertama kali menerima uang, kira-kira apa pencatatan yang kita lakukan? Modal awal pada kas, Pak. Modal awal pada kas, kas Salah. pada modal ma Maaf, apa? Oh, Oke, okay. kalau seperti tadi yang di awal modal pada kas berarti modal perusahaan itu jadi minus, ya kan minus yang kemudian kasnya juga minus, lah orang belum punya apa-apa. Oke, okay? maka nanti dengan ini kita nanti ada keterkaitan dengan bagaimana aturan debit dan kredit. Oke, okay? nah kita harus pahami yang kemudian Artinya dalam pertama kali perusahaan menerima uang dari si pemilik perusahaan maka itu dikatakan sebagai kas pada modal Oke modal si, pe, si pemilik Oke yang kemudian apalagi kira-kira sumber utama daripada kas perusahaan atau uang perusahaan Selain daripada si pemilik Oke, okay. berarti anda belum baca ya, itunya ya di LMS ya. Cuma buka LMS, yang kemudian centang hadir gitu ya. Tapi nggak dibaca materinya apa, betul apa betul? Oke okay, di, di apa namanya di yang bagi yang sudah punya modul itu anda bisa baca di halaman di halaman 10 oke okay. situ ada kegiatan perusahaan oke okay. yang pertama tadi dari si pemilik yang kedua sumber daripada kas perusahaan adalah dari penjualan tunai oke okay. artinya setelah dia menerima uang tadi dari si pemilik tentunya dia juga akan melakukan apa melakukan pembelian pembelian apa? pembelian Barang atau jasa sesuai dengan kegiatan perusahaan tersebut Ataupun sesuai dengan bidang perusahaan tersebut Apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa Ataukah bergerak di bidang dagang Ataukah bergerak di bidang manufaktur Oke? Nah tentunya setelah perusahaan tadi adalah membeli barang atau jasa Tentunya barang tersebut akan dijual dalam hal penjualan tersebut, bisa berbentuk tunai dan bisa berbentuk kredit. Dan apabila dia berbentuk tunai, maka itulah yang kita katakan sebagai sumber daripada penerimaan kas atau sumber uang daripada perusahaan tersebut. Apabila dia dalam bentuk kredit, artinya kita akan terima di kemudian hari, di mana nanti akan ada kaitannya dengan piutang. Oke, okay? Ada kaitannya dengan piutang. Piutang itu adalah penerimaan yang tertunda pada saat tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara si pembeli dengan si penjual. Yang selanjutnya adalah, apabila perusahaan tersebut ingin mengembangkan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal, maka si, pem, si pemilik perusahaan tersebut melakukan peminjaman kepada pihak luar. Perusahaan tentunya di sini bisa perbankan atau juga mungkin bisa mengajak orang lain untuk join di dalam perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, kira-kira sampai di sini dalam hal penerimaan uang ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Belum? Belum, Pak. Oke. Okay. Yang selanjutnya adalah bahwa perusahaan tersebut juga adalah akan mengeluarkan uang. Untuk apa uang itu dikeluarkan? Tentunya seperti tadi pada saat menjalankan usahanya perusahaan tersebut tentunya dia melakukan pembelian barang atau jasa. Apabila barang tersebut dan atau jasa tersebut artinya dibelinya secara kredit, maka tentunya dia akan Akatannya dengan utang Dengan utang tersebut tentunya dia akan Membayar di kemudian hari Maka yang pertama dalam hal mengeluarkan uang Tujuannya itu apa? Yang pertama adalah untuk membeli barang dagangan Atau ya, jasa secara tunai Itu yang pertama Yang kedua adalah untuk melakukan pembayaran Terhadap utang-utang perusahaan Apabila ada Apabila ada Yang kemudian yang ketiga adalah untuk membayar operasional perusahaan tersebut Operasional perusahaan ini adalah akan tertuang di dalam laporan laba rugi okay. Seperti contoh biaya gaji, biaya pemasaran, biaya listrik, biaya telepon dan lain sebagainya Tentunya ini yang dikatakan dengan operasional perusahaan Yang kemudian juga perusahaan juga tat tatkala kalah sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat Maka si perusahaan juga bisa mengembalikan Modal kepada si pemilik Ataupun dalam hal ini adalah pembayaran dividen Ataupun pengambilan pribadi oleh si pemilik Nah inilah tujuan daripada perusahaan untuk mengeluarkan uang Yang kemudian kegiatan yang ketiga adalah Menjual barang dan jasa Tentunya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa tergantung kepada perusahaan tersebut bergerak di bidang apa Apabila dia bergerak di bidang perusahaan dagang Maka dia akan menjual barang Tentunya apabila dia bergerak di bidang jasa Maka dia akan menjual jasa Dan apabila dia bergerak di bidang manufaktur Dia juga tetap akan menjual barang Nah kegiatan dalam penjualan ini Adalah bisa berbentuk tunai dan bisa berbentuk kredit yang kemudian bagaimana keterkaitannya dengan akon? Tentunya apabila penjualan tunai, maka di sini tergantung kepada metode pencatatan persediaan yang di apa namanya? Yang di, di kebijakan perusahaan menggunakan metode apa? Seperti yang kita bahas kemarin ada berapa metode pencatatan persediaan? Ada berapa metode? 3 metode pencatatannya ada berapa? dik suara oke dua yang pertama metode apa? perpektual, perpektual. perpektual. yang kedua? perionik metode periodik. nah ini juga keterkaitan dengan penjualan ini apabila menggunakan metode metode perpektual tentunya akan ada kaitannya dengan akun-akun yang akan kita gunakan, tentunya ada empat akun di mana di dalamnya tergantung pada penjualan tadi, apakah penjualan itu secara tunai atau secara kredit. Apabila secara tunai, tentunya perusahaan akan mendapatkan uang. Tetapi, apabila penjualan ini adalah secara kredit, maka yang didapatkan perusahaan adalah piutang. Atas penjualan tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan sebesar nilai jual daripada barang tersebut. Tentunya, nilai jual dengan harga pokok akan berbeda. Maka muncul lagi lah akun baru Yaitu harga pokok penjualan Yang kemudian persediaan yang diserahkan Kepada si, pembe, si pembeli Nah ini kalau dia Menggunakan metode perpetual. Perfect, yang kemudian apabila Dia menggunakan metode fisik atau Periodik adalah cukup dengan Penjualan apa namanya Kas atau piutang pada penjual Pada penjualan Oke kegiatan perusahaan yang keempat Adalah membeli barang atau jasa Nah, ini tadi terkait juga dengan uang yang diterima, uang yang dimilikinya. Apabila dia memiliki uang yang cukup, maka dia akan membeli secara tu, tunai. Membeli secara tunai ini tentunya dia akan mengeluarkan uang, tetapi apabila dia tidak memiliki uang yang cukup, maka dia akan membeli secara kredit. Nah, di sini dalam hal kegiatan ini ada akun yang dipengaruhi oleh kegiatan ini. Yang pertama, apabila pembeliannya dilakukan secara tunai maka akun yang dipengaruhi adalah persediaan kita bertambah yang kemudian kas kita berkurang tetapi apabila pembelian ini adalah berbentuk ya secara kredit maka yang dipengaruhi apa? yang dipengaruhi tetap persediaan kita bertambah yang kemudian utang juga bertam bertambah bertambah oke sebentar ya Neng ya ada telepon masuk ya dari bapak di kampung baik pak sebentar ya Neng ya semuanya ya Maaf sebelumnya ya, kita lanjut lagi. Oke baik tadi kita sampai dengan mana tadi? Sampai dengan pembelian barang ya. Halo, Kedengaran suara bapak? Kedengaran pak? Dengarannya, oke baik. Hmm. Kita lanjutkan lagi dengan sampai dengan kepembelian barang dan jasa tadi. Ah dalam hal pembelian tadi, apabila perusahaan tersebut dalam hal kondisi kasnya cukup maka dia akan membeli barang secara tu, tunai Tentunya dalam pembelian tunai tersebut akan keterkaitan dengan akun kas dengan akun persediaan Dimana dalam hal ini adalah bahwa persediaannya akan bertambah yang kemudian kasnya akan berku, berkurang Yang kemudian dalam hal apabila kasnya tidak mencukupi maka si perusahaan akan melakukan pembelian secara kredit Tentunya dalam hal kredit tersebut akan ada kaitannya dengan utang. Oke, okay, ini keterkaitannya dengan akun-akun yang akan kita gunakan dalam aktivitas perusahaan. Oke, okay, tentunya dalam hal menjalankan aktivitas perusahaan tersebut, baik itu pembelian maupun penjualan, maka antara si pembeli dan si penjual akan uh, akan terkait dengan syarat jual beli di antara mereka di mana dalam hal syarat jual beli ini mereka di sini adalah terkait terhadap siapa yang akan menanggung ongkos angkut. Yang kemudian apalagi keterkaitannya? Keterkaitannya adalah bagaimana pengakuan terhadap barang yang dibeli tersebut. Oke? Okay. Yang selanjutnya dalam hal ini kita coba lihat bahwa syarat jual beli yang pertama adalah berbicara masalah loko gudang. Di loko gudang tersebut di sini adalah si pembeli yang menanggung ongkos angkut. Oke, si pembeli yang menanggung ongkos ongkos angkut. Yang menggunakan rangko gudang ini ataupun loko gudang ini adalah penjualan ataupun pembelian yang berlaku di dalam suatu negara bukan antar negara tetapi dalam satu negara suatu negara seperti contoh antar provinsi antar kabupaten antar desa antar kota dan sebagainya macam yang, yang jelas adalah berlakunya adalah untuk di dalam satu negara negara atas satu wilayah tertentu oke di mana dalam hal syarat jual beli yang pertama kita katakan adalah loko gudang si pembeli yang menanggung ongkos angkut oke si pembeli yang menanggung ongkos angkut di mana di sini pada saat melakukan pembelian barang ataupun melakukan penjualan barang dengan menggunakan syarat loko gudang, kapan hak si pembeli akan berpindah dan kapan hak si penjual juga akan berpindah kepada si pembeli. Tentunya di sini, apabila perusahaan tersebut menggunakan syarat jual beli dengan menggunakan loko gudang, Kewajiban daripada si penjual akan berpindah kepada si pembeli. Tentunya di sini tanggung jawab terhadap barang ya. Tanggung jawab terhadap barang. Pada saat barang tersebut dipindahkan ke alat angkut yang telah ditentukan oleh si pembeli. Nah ini barulah si penjual boleh mencatat itu sebagai penjualan. Si pembeli boleh mengakui itu sebagai pembeli pembelian apabila dia menggunakan Lok perangko gudang, asyraf. Ah, Apabila dia menggunakan lokogudang, he? Okay. Sebagai contoh, umpamanya si Muhammad Hadi ini memesan barang. Muhammad tadi tinggal di mana? Hadi Santoso mau tinggal di mana? Di tulang bawang pak. Oke, okay. si Ahmad tadi si tulang tinggal Hadi Santoso tinggal di Tulang Bawang. Si Ahmad si Muhammad Hadi ini memesan barang dari Bandar Lampung. Katakan di sana perlu pupuk. datang ke Bandar Lampung pesan barang yaitu pupuk. Oke. Okay. Tapi syarat jual belian disepakati oleh si Hadi dengan si penjual adalah menggunakan logo gudang. Oke. Okay. Berarti di sini adalah si Hadi yang menanggung ongkos angkut. Oke. Okay. Selagi pupuk tersebut masih berada di gudang si penjual Walaupun si Hadi sudah membayar lunas Maka si penjual belum boleh mengakui itu sebagai penjual penjualan Dan si Hadi juga belum boleh mengakui itu sebagai pembelian Oke? Okay. Kapan itu diakui? Pada saat si Hadi datang ke sana atau menyuruh orang ke sana untuk mengambil barang tersebut dengan alat angkut yang sudah ditentukan oleh si Hadi Oke, okay. paham ya? Nah, pada saat barang tersebut selesai dipindahkan ke alat angkut yang ditentukan oleh si Hadi tadi Maka pada saat itulah tanggung jawab akan berpindah Dari si penjual ke si pembe Si pembeli, nah pada saat itu juga lah si penjual boleh mengakui itu sebagai penjualan si pembeli juga boleh mengakui itu adalah sebagai pembeli pembelian, dan apabila umpamanya setelah diangkut sama si Hadi barang tersebut dibawa pulang ke tulang bawang ternyata 5 km dari gudang tadi terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan katakanlah alat angkutnya terbalik sehingga barang-barang itu hancur dan segala macam maka itu bukanlah tanggung jawab si penjual tetapi sudah tanggung jawab si ha si hadi si penjual tidak lagi mau tahu tentang masalah itu oke paham sampai di sini paham sampai di sini paham ya oke nah yang kemudian syarat yang kedua adalah perangko gudang di mana perangko gudang ini juga pada prinsipnya sama di mana perangko gudang ini adalah syarat jual beli di dalam suatu wilayah tertentu seperti contoh si hadi tadi dari tulang bawang ke Bandar Lampung tetapi di sini kalau menggunakan perangko gudang bahwa si hadi taunya barang itu sampai di tempatnya sampai di rumah oke si hadi taunya barang itu sampai ke rumahnya Oke masih kedengaran suara Bapak? Masih. Masih ya? Masih, Pak. Oke, si Hadi tahunya barang tersebut sampai ke rumahnya. Artinya apa? Bahwa di sini yang menggunakan perangko gudang si penjual lah yang menanggung ongkos-ongkos angkut. Sampai dengan barang tiba di tempat si Hadi. Dan apabila barang tersebut terjadi sesuatu hal di jalan yang tidak diinginkan seperti tadi terguling atau rusak dan segala macam itu masih tanggung jawab si penjual, oke? Si pembeli taunya barang itu tiba di tempatnya dalam keadaan baik. Nah itu kalau menggunakan perangko bu, perangko gudang. Nah itu syarat jual beli yang kedua yang kemudian yang ketiga syarat jual beli yang ketiga adalah free on board ataupun yang kita sebut dengan FOB FOB di sini adalah FOB shipping point Oke okay. pada prinsipnya di sini free on board ini adalah per syarat jual beli yang disepakati antar negara syarat jual beli yang disepakati antar negara Oke okay. coba muka-mukanya yang lain ini di sih kok pada tutup semua ini videonya kenapa ditutup-tutup kalian nggak mau kelihatan mukanya hmm? kenapa ditutup-tutup videonya Kalian nganggap bapak ini radio rusak ya? Yang ngoceh ngoceh aja ya? Hmm, iya. Hmm? ke yang lainnya malah nipi, ininya. Kameranya ini oke kita lanjut tolong ya bapak ini bukan radio rusak ya Bukan radio rusak yang apa namanya mendengarkan suaranya, kayak mendengarkan berita di radio kan? Oke kita lanjut. Baik, tadi kita sudah membahas masalah local gudang dan perangko gudang. Sekarang bapak mau tanya, coba si ADE, si Yuni Azwar, Yunani Azwar, coba tadi apa yang disebut dengan loko gudang tadi? Coba jelaskan local gudang tadi. Maaf Pak, agak macet-macet, mohon diulangi Oke Coba jelaskan tadi syarat jual beli loko gudang Tadi Coba dijelaskan Halo Bu. Halo, kedengaran Saudara Bapak Lisiana Rasa Gita. Coba bantu si Yunani. Apa tadi loko gudang? Tuh dibuka itunya, suaranya itu. Tuh di semuanya itu kalau apa namanya, mikrofonnya itu di-unmute semua. Siara Joel Deli e yang dimana yang tadi ya Kak, yang dimana pembelinya itu tuh menanggung biaya pengiriman barang. Hmm, terus, terus apa lagi? Ya iya. kan ditanggung pembeli terus ya ditanggungnya itu dari gudang sampai, sampai ke... ke gudangnya sendiri. Uh, sampai ke gudang sendiri, ke, ke gudang pembeli hmm, Terus? apalagi lagi? Udah, udah apa itu aja Ada yang bisa menambahkan? Dita Ardi nih? Hmm, pembeli menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang sendiri Hmm. Terus bagi penjual Begitu barang dipindah dipindahkan Ke alat angkut yang disewa Pembeli untuk mengangkut Barang, barang tersebut Ke gudangnya hmm. Apanya Dengan Bisa, begitu Coba Catherine Catherine coba dibantu Ayo, Alianti coba dibantu Maaf oh, Pak Pembeliannya diakuin Terus dicatat ke pembukuan Pak Kapan itu? Kapan itu dicatatnya? Selvia Intan. Coba dibantu. Halo Selvia Intan. Suara Bapak jelas ngasih sih ke sana? Jelas, Pak. Yes, putus-putus pak, ya? okay. pak suaranya jauh Siapa Adelia yang putus-putus selfie? Siapa? Selfie. oke. Okay, suaranya coba... jauh, coba ayu alianti dibantu. Kapan itu dicatatnya? oke okay, berarti kalian pada masih ngantuk semua ya belum pada siap belajar ya pagi ini ya. Karena ya bapak katakan tadi tolong semuanya kameranya dihidupkan, yang kemudian mikrofonnya boleh, jangan di unmute juga boleh karena kita di sini belajarnya sambil berinteraksi. Bisa sambil belajar sambil tanya jawab. Karena apa pada prinsipnya apa yang bapak ajarkan ini, apa ya bapak sampaikan ini, kalian sudah belajar pada semester dua. Okay, sudah belajar pada semester 2 baik, kita lanjutkan yang tadi keterkaitan dengan loko gudang, loko gudang tadi dimana adalah si pembeli yang menanggung ongkos angkut Oke okay, si pembeli yang menanggung ongkos angkut yang kemudian kapan pembelian diakui dengan penjualan diakui oleh si penjual pada saat barang dipindahkan ke alat angkut yang telah ditentukan si, pembe, si pembeli nah pada saat itulah juga Si pembeli boleh mencatat itu sebagai pembelian, si penjual boleh mencatat itu sebagai penjualan. Itu ya kalau menggunakan loko gudang. Tetapi kalau menggunakan perangko gudang, bahwa si pembeli taunya barang itu tiba di tempatnya dalam keadaan selamat. Karena apa? Karena yang menanggung ongkos angkut adalah si penjual. Oke, Kapan pembelian dan penjualan boleh diakui? setelah barang tiba di tempat si pembeli oke okay? dan pada saat itulah boleh dicatat itu sebagai penjualan oleh si penjual dan pembelian oleh si pembeli tetapi kalau barang itu masih di dalam perjalanan dengan menggunakan para telah gudang, maka si penjual dan si pembeli tidak boleh melakukan pencatatan sebelum barang tersebut tiba di tempat si pembeli gitu ya paham sampai di sini paham sampai di sini paham paham paham coba kalau paham, paham. coba si Ana Mariana coba ulangi lagi Ana Mariana malah nunjukin pelafon dia nunjukin pelafon lihat baca buku dulu kalian download enggak RPS mata kuliah ini di LMS? Bapak di-download enggak? Kan sudah Bapak sampai sudah Bapak taruh di LMS. Di-download enggak? Kalau kalian download, bisa Anda lihat di situ, pertemuan satu materinya apa, pertemuan dua materinya apa, pertemuan tiga materinya apa, keempat, sampai dengan pertemuan ke-16 materinya apa. Anda bisa lihat di situ. Tapi kalau Anda tidak download, berarti Anda memang tidak siap untuk belajar. Jadi sekarang ini, kondisi kita memang dalam kondisi seperti ini. Bukan berarti dengan kondisi seperti ini Kita Apa ya, berdiam diri Ataupun kita dalam hal Halo, masih kedengaran Suara Bapak masih Pak. masih Pak Masih Pak Tapi Bapak masih, Pak. Ini, ini Kehilangan apa namanya